Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berikut ini jika ada masalah ketika membuka Excel ada dua book misalnya book satu dan kita buat yang lainnya lah. di sini ternyata keluarnya cuma satu sehingga tidak bisa tampil semua saya ulang ini kita buka book satu aneh semacam ini cara menyelesaikannya adalah uh, klik pada bagian ini kemudian Excel versi apa ya pilih yang Excel option Kemudian ke advance kemudian tarik ke bawah nah perhatikan pada display ini pada display <coughs> klik pada soal Windows in taskbar kemudian klik OK nah kalau sudah kayak gini maka nanti ketika buka apa membuka Nah ini sudah keluar dua bisa keluar dua. Saya ulangi. Ini kalau kalau settingannya seperti yang tadi yang pertama saya ulang. Berarti ketika tidak <coughs> kita klik ini soal window. Ini kalau kita buka misalnya buat dokumen baru. <coughs> ini kan nggak bisa tampil dua-duanya. Nah untuk menampilkan klik Excel option. Advance, kemudian pilih pada display dan pada klik pada show all window in taskbar. Lihat oke. Terima kasih. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.